al Inspirasi Mas santri Muda Bangsa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala wabarakatuh Sekarang kita ini hidup di zaman yang penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, penuh dengan musibah. Apalagi di zaman corona-corona gini, ya, dengan pandemi itu kan banyak orang bingung, orang risau, banyak orang galau. Itu kan kapan selesainya pandemi kayak gini? Dan apabila seseorang itu ditimpa sebuah masalah atau musibah, pasti dia akan mencari jalan keluar dari masalahnya tersebut. Contohnya kalau misalnya kita lagi sakit, pasti kita akan berobat. Kalau misalnya kita nggak punya uang atau kita lagi dililit utang, pasti kita akan bekerja untuk mencari uang tersebut. Akan tapi ada satu hal. Satu hal ini merupakan sebuah solusi dari masalah-masalah tersebut. Satu hal yang sudah mungkin tidak dianggap lagi oleh kebanyakan manusia, bahkan sudah mereka lupakan. Yaitu... Kita harus yakin dan percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala Adalah sang maharaja, Sang pemberi rezeki Allah Dialah yang maha dermawan Maka gimana kita nggak percaya Dan yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang gini Siapa sih yang membuat siang itu jadi bercahaya Siapa yang membuat malam jadi gelap gulita? Siapa yang saat ini sedang membuat jantung kita berdetak Dan membuat paru-paru kita berfungsi? Hingga saat ini kita masih bisa merasakan kehidupan? Itu semua Allah Subhanahu SWT. Allah Subhanahu SWT juga yang telah memberikan kita kedua mata. Memberikan kita hidung. Memberikan kita kedua telinga. Dan memberikan kita anggota badan yang lain. Maka, bagaimana kita nggak yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka, bagaimana kita nggak percaya sama Allah Subhanahu Ta'ala? Padahal, Allah Subhanahu Ta'ala yang telah menyelamatkan Nabi Yusuf, alaihi salam dari makar saudara-saudaranya. Begitu juga, Allah Subhanahu Ta'ala yang telah menolong Nabi Muhammad dan telah membela Nabi Muhammad Alaihi Wasallam di sepanjang perjalanan dakwahnya hingga sampai saat ini kita merasakan manisnya iman dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita nggak yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala? Allahlah yang telah menjaga kita di rahim ibu-ibu kita hingga kita keluar ke dunia dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kita harus yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan susah maupun dalam keadaan mudah, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan duka dan kita tidak mungkin bisa merealisasikan rasa yakin dan percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kita telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, taraf ta 'anallahi fir-raha' ya ya'rifuka fish-syiddah. Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenalimu di dalam kamu pada saat kamu dalam keadaan kesempitan. Jadi kita harus mengenali Allah SWT dalam kekuasaannya. Kenalilah Allah SWT bahwasannya Allah SWT maha cepat hisapnya. Kita harus mengenal Allah SWT bahwasannya Allah SWT mengetahui segala sesuatu. Kita harus mengetahui dan mengenal bahwasannya ilmu Allah itu sangatlah luas. Dan yang terpenting lagi kita harus yakin dan percaya bahwasannya Allah SWT itu sangatlah dekat dengan kita. Allah SWT berfirman. Wahidah fa ini dan apabila hambaku bertanya kepada Muhammad tentang diriku maka sungguhlah aku sangatlah dekat dengan hambaku jadi kalian yang sedang sakit percayalah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah dekat dengan kalian kalian yang sedang dililit hutang maka ingatlah fa ini korip sungguh aku sangat dekat dengan hambaku kata Allah Subhanahu Wa Taala kalian yang sedang diuji dengan berbagai kemaksiatan dan ingin segera bertobat kepada Allah Subhanahu maka percayalah fa inni Bahwasannya bahwasanya aku sangatlah dekat dengan hamba-Ku kata Allah Subhanahu kemudian Allah Subhanahu melanjutkan, taala melanjutkan uji bud'a wataddai idaan aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku Falyastajibuli wal yu'minubi la Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh benaran. Jadi, semua yang kita hadapi saat ini, pandemilah, corona, masalah orang hasad, itu semua itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Penyakit ciptaan Allah. Kanker ciptaan Allah. Corona, AIDS, diabetes, itu semua ciptaan Allah. Siapa yang menciptakan semua ini kecuali Allah subhanahu wa Dan siapa yang dapat menghilangkan makhluk kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta? Allah yang telah menciptakan di dalam diri kita sebuah penyakit, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu menghilangkan penyakit tersebut dari diri kita dan menciptakan di dalam diri kita kesehatan. Allah subhanahu wa ta'ala mungkin telah menciptakan Di dalam diri kita kefakiran, kemiskinan Maka Allah subhanahu wa ta'ala lah Yang mampu menciptakan dan mengadakan kekayaan Di dalam kehidupan kita Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman Allah adalah zat Yang menciptakan kehidupan Menciptakan kematian dan kehidupan Bahkan kematian dan kehidupan pun Adalah merupakan makhluk Di antara makhluk-makhluk Allah subhanahu ta'ala Kematian Kehidupan, penyakit kesehatan, hutang, kemiskinan, kekayaan, kemuliaan dan kehinaan itu semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa Allah Subhanahu wa yang menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa yang telah mengatur itu semua. Maka maka mengapa kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa yang telah mengatur itu semua? Apabila ada seorang fakir ingin menjadi kaya, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Apabila seorang pencandu dosa ingin bertaubat maka bilanglah pada Allah subhanahu wa ta'ala dan serulah dalam doanya Ya Allah aku ingin bertaubat kepadamu Apabila ada seorang bapak yang ingin anak durhakanya kembali kepadanya mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka serulah Allah dalam doanya dan munajatnya Dan jangan ada di hati kita selain Allah subhanahu wa ta'ala Karena tidak ada yang dapat memenuhi hajat-hajat kita Memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada yang mengatur segala urusan dan perkara kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang memberi rezeki atau mencegah rezeki itu datang kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Dialah yang mendengar doa-doa kita, Allah yang melihat keadaan-keadaan kita, Allah yang melihat isi hati kita. Jadi, mulai sekarang, apa yang kita takuti? Kita takut dari makhluk maka kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala bilang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah, jauhkanlah makhluk tersebut dari diri kita dan agar kita bisa yakin dan percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya tekankan lagi, kita harus mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya pengenalan kita kepada Allah subhanahu wa coba kita lihat anak kecil yang percaya dan yakin nyaman dengan ibunya kenapa? karena ibunya yang telah melahirkannya yang telah merawatnya yang telah menyusuinya, Maka anak kecil aja tahu harus yakin dan percaya sama siapa. Masa kita nggak tahu harus yakin dan percaya sama siapa? Kita yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita penglihatan, pendengaran yang telah memberikan kita akal pikiran, yang telah memberikan kita hidayah dan taufik. Ya, kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dalam kehidupan memanglah penuh dengan cobaan. Sebagai makhluk Tuhan, menyerahkan kepadanya segala urusan itu sebuah kewajiban. Tak perlu bunda, tak perlu resah, karena kita telah meyakinkan segala perkara kepada Sang Maha Kuasa. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua.